Mengapa sekarang Iran memusuhi Israel? Saya sangat yakin, saya sangat yakin secara pribadi Teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang syiah di Indonesia Tidak faham syiah itu apa Dari dulu atau sampai sekarang Kita masih benci dengan syiah Sekte terbesarnya Iran Ya mungkin karena Iran Pernah jadi sekutu setianya Israel Namun pada video kali ini Sejak jatuhnya kaisar diktator Muhammad Reza Pahlavi, Sekarang Iran menjadi musuh besar Israel Dan sekarang permusuhan itu semakin kentara Masihkah kita setia mencari kebenaran di dunia maya? Tahukah kalian? kalau Iran adalah satu-satunya negara muslim di dunia yang belum pernah dijajah oleh Ya'jus Ma'jus yang sekarang menunggangi bangsa Eropa dan faktanya Iran mempunyai sejarah panjang yang unik dan luar biasa. Sebuah negeri bangsa Persia yang didirikan oleh Sirus yang agung atau The Great Sirus pada abad 550 sebelum Masehi ini pernah menjadi super power dunia. Tahukah kalian, meski Iran adalah salah satu negara yang paling parah terkena dampak Covid-19. Namun baru-baru ini pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menyatakan kecurigaannya bahwa Amerika Serikat adalah yang menciptakan virus itu ketika Washington menawarkan bantuan kepada Iran. Seolah Iran tidak sudi menerima obat-obatan kiriman dari Amerika. Lebih aneh lagi, meski Iran sedang mengalami krisis corona, Amerika Serikat tetap menerapkan kebijakan tekanan maksimum terhadap Teheran. Sementara Rusia dan Cina Meminta Amerika untuk melepas sanksi sepihak terhadap Iran Di tengah pandemi itu Sampai sebegitunya ya Semoga video ini juga bisa menjawab rasa penasaran kita Ada apa di balik permusuhan Amerika dan Iran Padahal dulu Israel adalah sekutu Iran Mulai tahun 1941 sampai tahun 1979 Zaman itu Israel menghargai hubungannya dengan negara-negara muslim Apalagi dengan adanya sikap permusuhan Dari negara-negara Arab tetangga kepada Israel Pada masa itu Iran juga mengkhawatirkan pertumbuhan pan-Arabisme yang dipimpin Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Itulah mengapa pada masa itu Iran menganggap Israel sebagai sekutu alami. Amerika juga sering memberikan bantuan keuangan dan dukungan militer kepada Kaisar Iran, Syah Reza Fahlepi. Iran menjadi sekutu penting Israel yang kedua setelah Amerika. Saat itu, kedua negara juga mempertahankan hubungan ekonomi yang stabil. Iran menjual minyaknya ke Israel. Padahal saat itu, banyak negara-negara Arab yang enggan bekerja sama dengan Israel. Sedangkan Tel Aviv telah menjadi salah satu pengekspor utama ke Iran. Yang menyuplai barang dan jasa dari Israel Misalnya jasa pelatihan oleh badan keamanan Israel kepada agen polisi rahasia Iran Safak yang terkenal kejam itu Saking lengketnya Iran dengan Israel Sebelum Kaisar Iran tumbang Sekitar 1.300 warga Israel yang bekerja di Iran mereka adalah pengusaha, ahli ekonomi, dan para insinyur. Berakhirnya kedekatan Israel dengan Iran, rezim diktator Reza Pahlavi menerapkan kebijakan yang sangat pro barat bertentangan dengan identitas ajaran Syiah, sehingga sering dikritik oleh cendekiawan Syiah. Rezim pun memberangus semua kritikan yang menentang kebijakannya dengan polisi rahasia Safak Sampai-sampai membuat Ayatullah Rahullah Khomeini Harus mengasingkan diri di Paris Akhirnya pada tahun 1978 Ketidakpuasan pun meluas di kalangan kelas bawah Ulama syiah, pedagang bazar dan para mahasiswa Kerusuhan dan kekasawan Di kota-kota besar Iran Menjatuhkan empat pemerintahan Berturut-turut Ketika revolusi Iran Mendapatkan momentum Pada 16 Januari 1979 Raja meninggalkan Negara itu Dan Sheikh Khomeini Mengambil alih kendali Mulai saat itu Israel sudah menyadari Bahwa hubungannya dengan Iran terputus Sekarang Amerika Israel Berusaha merevolusi Iran Seperti biasa Jika Amerika ingin menghancurkan Salah satu negeri muslim Tel Aviv dan Amerika Mulai menuduh Teheran Telah mengembangkan bom nuklir yang mereka klaim berpotensi digunakan terhadap Israel dan negara-negara lain Amerika juga mulai mengganggu jalan pemerintahan Iran Republik Islam Iran dituduh menganiaya minoritas Melanggar hak asasi manusia Dan menggunakan kekuatan berlebihan kepada oposisinya Mungkin karena Iran yang sekarang menerapkan kebijakan basis agama yang sangat ketat, rakyatnya dilarang berperilaku ke barat-baratan, seperti misal menggunakan celana jeans dan lipstick, pembatasan pergaulan antara lelaki dan perempuan di tempat umum. He, wow banget ya, Bang. jadi selama beberapa tahun terakhir. Iran telah mengalami beberapa unjuk rasa besar terhadap pemerintah terpilih Salah satu aksi unjuk rasa terbesar pernah terjadi pada tahun 2009 Setelah terpilihnya Mahmud Ahmadinejad Menurut propaganda media Amerika Ratusan ribu orang yang percaya bahwa pemilihan itu telah dicurangi Lalu melakukan aksi people power dan menuntut pemecatan Ahmadinejad Setidaknya ada 20 orang tewas dalam aksi unjuk rasa Sementara banyak lainnya terluka atau tertangkap Mantan pangeran Iran Reza Pahlavi menyebut Rezim yang dipimpin Ayatullah Ali Khamenei akan runtuh dalam beberapa bulan kemudian. Ia mendesak negara barat jangan mau bernegosiasi dengan pemerintahan Iran. Intimidasi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran akhir-akhir ini juga semakin besar loh. Apalagi setelah Panglima Garda Revolusi Iran. Kasim Sulaimani dibunuh. <SILENCIO> eh, sebelum kita tutup, Amerika telah berhasil melemahkan negara sekitar Efrat seperti Irak, Libya, Yaman dan lain-lain. Nah ini, Iran masih dalam proses. Akankah Israel bisa menumbangkan pemerintahan Iran dan mengganti dengan penguasa bonekanya? Penguasa yang mengikuti kebijakan barat. Menurut kami kemungkinannya sangat kecil karena para penguasa Iran sekarang sudah sangat paham strategi standar Israel dan Amerika.